Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin minuman segar karena uh, cuaca yang sangat ekstrim, panas banget. Jadi, hari ini saya mau bikin minuman yang seger banget. Uh, kita nanti pakai ini: Yakult, yakut susu, nutrisari, rasa mangga. Ini boleh pakai rasa apa aja tapi untuk kali ini saya pakai yang rasa mangga. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Siapkan dulu gelas diaduk dulu ya ini. Kemudian dikasih air hangat sedikit saja Jadi diberi sedikit air hangat Buat melarutkan serbuk nutrisarinya Sampai mencair ya Kemudian kalau ini sudah mencair ini ada es batu Cup ukuran 16 Sudah diisi es batu Dan ini dimasukkan Oke Setelah uh, Nutrisarinya dimasukkan Masukkan Susu Apa namanya susu full cream oke okay. setelah susu yang terakhir kita masukkan yakultnya kocok dulu kocok dulu sebentar oke okay. masukkan yakult semuanya ya oke okay, sudah siap ini Minuman segar Apa namanya Yakut Farias Bisa dicoba ya seger banget ini Oke terima kasih Selamat mencoba Dadah Kepisi dong air hangatnya <laughs> kali ayo sih, up, di foto, ane oh iya oh iya <tronk> Sebu ini. apa coba, coba. di foto dulu Di foto dulu guys. Ayo guys. Hahaha reportnya di sedap oke okay guys, ada BTS.